Hai teman Ngopi Asik, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat Nah, kali ini tetap bersama saya, Eko Gunawan Bertemu kembali di Ngopi Asik Podcast Nah, kali ini saya akan membahas sebuah buku Buku yang sangat bagus Karangan siapa? David J. Paul Jadi, eh, buku itu menceritakan tentang hukum truk sampah Atau The Law of Garbage Truck Nah, isinya apa? Ikuti terus Ngopi Asik Podcast ini. Tonton sampai selesai. Dan jangan lupa buat kamu yang masih belum subscribe, segera subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga sebarkan video ini kepada teman-teman kamu. Biar semuanya nonton Ngopi Asik. Siapa tahu, kamu-kamu semuanya bisa mendapatkan sebuah inspirasi yang menarik dari tontonan ini. Open mic, and one, two, three. Nopi inspiratif. Nah, buku tentang hukum truk ini menceritakan apa sih? Jadi gini ya ceritanya uh, ada seseorang yang naik taksi di sebuah kota di New York sana. Nah, pada saat orang itu naik taksi, kemudian sopir taksi itu menjalankan taksinya. Tetapi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang keluar dari jalur parkir dan dia mau keluar ke jalan raya dengan sangat mendadak dan tidak melihat spion. Bisa jadi ya. Sehingga si sopir taksi itu mengerem dengan dalam sampai banyak berdeci. Hampir terjadi kecelakaan dan menabrak tetapi apa yang terjadi orang yang keluar dari parkir tadi dia kemudian keluar dari mobilnya dan kemudian mengeluarkan umpatan-umpatan mengeluarkan kata-kata kekesalannya nah kiranya si sopir taksi tadi hanya tersenyum dan melambaikan tangannya Kemudian si penumpang pun bertanya, Hei sopir, kenapa kamu hanya tersenyum dan melambaikan tanganmu? Padahal mobil tadi hampir saja menabrak kita dan hampir saja juga bisa jadi membuat kita celaka. sakit parahnya bisa jadi kita itu dibawa ke rumah sakit. Sobat taksi tadi akhirnya menjelaskan bahwa banyak orang sekarang ini seperti... Truk sampah, membawa sampah kemana-mana. Sampah itu ibarat sebuah emosi, frustasi, iri dengki, kekecewaan. Semua yang berbau negatif. Dan seiring jalan waktu, sampah tersebut penuh. Dan akhirnya, truk sampah tadi ingin membuang sampahnya, mengurangi sampahnya. Dan hati-hati nih, bisa jadi kamu... Sebagai pelampiasan atau tempat untuk membuang sampah tersebut. Nah, kalau kamu tidak kuat, bisa jadi sampah tersebut kamu bawa kemana-mana juga dan bisa kamu tumpahkan kepada setiap orang yang Anda temui. Siapa orang yang Anda temui? Bisa jadi teman kerja Anda. Atau bisa jadi orang yang ada di rumah Anda. Anak istri Anda yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kamu umpat. Apa yang terjadi? Kalau tidak kuat, mereka juga akan membuang sampahnya. Juga, nah, bagaimana secara menyikapinya? Lambaikan tanganku saja, hadapi semuanya dengan senyum. Jangan sampai sampah itu akhirnya memenuhi diri kamu. Biarkan sampah itu pergi. Teman, ngopi asik! Berapa banyak dari kita? yang banyak membuang sampah, atau bahkan tempat untuk dibuang sampah, kayak gitu. Kalau seandainya kamu sendiri, ya, menghadapi situasi seperti itu, pada saat ada orang membuang sampahnya pada Anda, pada diri kita, kira-kira, apa respon yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melawannya? Atau kamu akan meninggalkannya. Kalau kamu akan melawannya, berarti di sini kamu juga sama akan membawa sampah itu kemana-mana. Jadi, hukum truk sampah ini benar-benar bagus. Teman -teman. Bisa untuk menyadari buat kita, ya, untuk menyadarkan diri buat kita bahwa apapun kondisinya, situasi seperti saat ini. Ya, semuanya kita harus hadapi dengan senyum. Jangan sampai orang itu membuang sampah pada kita. Biarkan mereka membuang sampah kemana-mana, pada saat dia akan membawa, me sorry, pada saat mereka ingin membuang sampahnya pada Anda, maka hadapi semuanya dengan senyum. Akhir kata, jika kamu ingin bahagia dan sukses, jangan biarkan truk sampah tadi mengambil alih hari-hari kamu, dengan merusak suasana hati kamu, dan jika ada truk sampah lewat di depan kamu dan membuang sampahnya, maka ingat bagaimana kamu menyekapnya dengan senyuman. Teman, kopi asik! Yuk, dong! Podcast. O yeah. yeah. yeah.